Karolina <tik> Bapak ver si podemos ir a Carolina. Claro, Kalian, kemudian ini, Adomina, setelah itu, misalnya, ya ya? Agustina, Reni, ini mahasiswa-mahasiswa yang apa selesai dengan waktu yang tepat dan ada yang selesai dengan tepat waktu. Eh, uh, ini ini siapa? Si nama. Bapak Ini Bapak. Ini, Baik, siapa yang mau ini? Habri uh, pesanan ke sana. dan kesan yang kita ambil dari selama kita dari apa buat skripsi sampai kita sampai di titik ini kesan yang kesan sama teman-teman semua kesannya itu kita sangat terharu walaupun banyak masalah yang kita hadapi selama ini tapi akhirnya kita sampai di titik ini pada hari ini kita melaksanakan divisi jadi kesannya itu yang lagi-lagi berusaha untuk sampai di tahap ini seperti kita semangat buat kalian semua thank you terus buat teman-teman kalian yang belum yudisium? buat teman-teman yang belum yudisium uh, kami doakan cepat yudisium tentang semangat dan jangan intinya jangan patah semangat baik, tadi itu kan apa kesan-kesan pada saat kan kalian penyusup sih kalau kuliah dari awal sampai sekarang sudah Yudhysiul kalian <tuk> kalian yang nanti berikan cerita mengenai waktu kuliah dari, mungkin satu puisi dulu kak <tuk> Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Unjen yang sudah mau mendidik dan mengajari kami selama ini dan dari kesimpulan yang saya ambil selama kami kuliah dosen-dosen di sini bukan hanya mengajari kami dengan ilmu tetapi mereka juga memberi kami dan melayani kami dengan hati yang penuh dengan kasih dengan ini saya mewakili teman-teman untuk akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak ibu dosen Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Unjen kami tidak bisa membalas apa yang selama ini Bapak dan Ibu mereka berikan kepada kami demi kami kembalikan semua itu kepada sang pencipta Kiranya dia yang akan memberkati dan melihara Bapak Ibu dalam tugas dan pelayanan pelayanannya hari lepas hari Baik, itu saja Ada lagi yang mau sampaikan Carlina tidak saya saya saya teman-teman semua mengucap terima kasih kepada semua dosen-dosen pembimbing dosen-dosen pemuji yang selama ini membimbing kami sampai tahap ini terima kasih oke okay.